Maka untuk merubah posisi Kita klik pada Transpose ini Ini kita klik Kita centang Terus baru kita Oke okay. nah, Maka bentuknya yang semula Vertikal Kemudian menjadi Horizontal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan channel Pema Syiribno. Kali ini belajar bersama cara praktis mengubah data tabel horizontal menjadi vertikal di Excel dengan sistem transpose. Dengan materi sederhana semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share, dan bunyikan lonceng sebagai notifikasi setiap ada materi tutorial saya yang terbaru untuk itu dengan bismillahirrohmanirrohim semoga tutorial kali ini dapat membawa barokah Transpose adalah mengubah bentuk data dari tabel horizontal menjadi bentuk vertikal pada Excel atau sebaliknya tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita dalam memasukkan data-data ke dalam Label yang sudah tersedia, sehingga kita tidak usah mengetik satu persatu data tersebut, tinggal mengkopi saja sehingga memperingan pekerjaan kita. Contoh saja, sekarang ini kita sedang mengajari daftar nilai pada raport semester 7-12 sampai 12. ini. Sebagai contoh, bahwa di daftar nilai semester terus sampai 12 itu bentuknya seperti ini. Mapel ke samping kanan mata pelajarannya, sedangkan ke bawah semesternya. Sedangkan kita dalam kesehariannya untuk mengentri nilainya itu bentuknya adalah horizontal seperti ini. Per mapel jadi yang memanjang ke sini adalah semesternya, yang ke bawah adalah mata pelajarannya. Karena terbiasa seperti di rapot, mata pelajarannya adalah urut ke bawah secara vertikal. Pendidikan agama, BKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SKA, Penjas, Bahasa Jawa, Tembang Jawa dan Mulak sekolah ke bawah. Ini adalah urutan pada rapot kita. Sehingga kita mengambilnya seperti ini padahal Diri entry nilai untuk ijazah nanti Bentuknya seperti ini Maka kita harus Merubah posisi Dari bentuk Vertikal ini menjadi Horizontal Maka untuk langkah Membuat atau mengubah Data tabel horizontal menjadi vertikal ataupun sebaliknya Kita mengandalkan Dalam Excel ada istilah yang namanya transpose transpose. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama adalah kita mengcopy mengcopy data semua ini. Kita copy. Kita copy, kemudian kita taruh di sampingnya jangan langsung di paste kalau di paste nanti hasilnya seperti ini sama Maka caranya adalah kita ada segitiga kecil ini kemudian kita cari paste spesial paste spesial kita klik kemudian muncul bar seperti ini pastenya adalah al keseluruhan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 masih setia di channel Bambang Suryono untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe like dan jombolnya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang baru bagi yang membutuhkan video tutorial saya bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi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 Nilai kita copykan Kita masukkan Kemudian kita paste biasa Sudah masuk Sehingga lebih cepat Daripada kita memasukkan angka Satu per satu Misalnya ini 72 Terus kita masukkan disini 97, 72 dan seterusnya Padahal posisinya kan Berbeda Kemudian, ini namanya Transpose Sehingga memudahkan kita Memasukkan data Yang semula berbentuk Vertikal Kemudian menjadi Horizontal Demikian pula Kalau kita datanya misalnya Berbentuk horizontal Ingin mengubah ke vertikal Caranya juga sama Kita ambil contoh ini ini bentuknya adalah vertikal maka kalau kita menginginkan bentuknya maaf ini bentuknya horizontal menginginkan bentuknya menjadi vertikal kita blok, kemudian kita copy kemudian kita paste seperti tadi paste spesial pastinya al non transportnya kita centang maka setelah itu kita Oke okay. tentunya sudah bentuk seperti ini tidak hanya tidak memerlukan waktu yang panjang cukup hitungan detik data kita sudah terposisi dengan benar Terima kasih telah mengikuti tutorial pada kali ini dan semoga bermanfaat e, Bersama saya Bambang Syiripno belajar bersama berbagai ilmu Sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Untuk mengingat akun Bambang Syiripno dan channel Bambang Syiripno mengucapkan terima kasih Wa taufik balidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh